kurang bro Iya mantap barasan patun Om tanpa suara teriakannya meriah ya Nikmat dong <SILENCIO> Terus. Ya terima kasih om, suaranya sahu om. Waduh, ini lagunya om. Ya. ya, terima kasih, terima kasih sangat menghujur ya di kelas murai batu borneo jadi besok bapak bapak beli murai batu borneo pak ya biar bisa sama-sama datang gitu nonton kang, tuh keren ya nih, ini di gambar. Evet Seite Aşı Buna Ben Aşı Ya, kita saksikan sama-sama. Ya, jatuh kemana bendera kocer utama ini? Ayo! Iya, terima kasih Dewan Juri yang menilai Ya, terima kasih Selamat bagi para juara di kelas Morae Batu Borneo Pas Intel B